Tidak disangka-sangka dari The Xavier pun mereka sudah mulai merapat kembali juga Sudah mulai berani hmm. untuk membuka tembakannya Uasa Dan kali ini ya. ini adalah sebuah circle yang cukup tricky masih 50-50 Di main ya. islandnya kena, di soft of juga yang kena Yang areanya Nah itu dia, ini benar-benar guys. balasan ya, Untuk semua tim Kalau teman gua, ini bakal eh, ngambil ini, bawah atas. area rumah 12 Tapi di tengah-tengah air, jadi 50-50 lagi Tapi di bagian air pulau utama dapat, di bagian SME pun dapat tapi 50-50 dipisahkan oleh air. Oke, okay, itu. Kalau nah, udah kayak gitu, yo satu menit dari sekarang Sumbang guys. Bang bakal lama banget. Kenapa berenang berenang semua di laut? Bunar itu so, uh, susah judi, judi, banget. Jadi jadi jadi jadi atas judi, judi, judi. Pasang, bawah, bawah. Apa ya? Pasang-pasang pasang pasang jadi ya cepet Semua tim jepet, harus berpikir otak apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Zona jalan gua tutup ya. Kira -kira lebih baik untuk politik sekarang. Gua cepat guys nanti. gitu loh. Karena dengan set up yang seperti ini kita enggak bisa membaca Pikiran lawan juga kan Tapi seperti iya. apa. Tapi bagaimana ya kalau oh, zona nya di tengah-tengah berarti di cancel dulu. ya guys mau tengah, ya? Bagaimana tengah ya lihatnya? Kalau kita mau pinggir pasti rame Oh, oh air Atau air. kita <laughs> lihat <laughs> di endingnya <laughs> aja ya. Uh, kita lihat uh, di final uh, uh, zonanya uh, ya. Bawah apa atas ya. Timnya, mereka harus pikirin 15 tim yang berbeda. Uh -uh. 60 player dengan pikiran yang berbeda-beda juga. Jadi challenge-nya itu besar banget bagi tim. Kalau kalau pola pikir orang kan kita enggak bisa tebak ya pikiran pasangan aja kita nggak bisa tahu. Iya, pikiran doi aja kalau tanya mau makan apa apa ya, aja kita last kan tahu. Ya last oh, ya last di mana ya ini? Ah, Jadi 60 orang yang berbeda makanya ini pertanyaan mau makan apa apa aja. Kita nggak tahu. Jadi dia mau makan apa? <tis> mau makan apa terserah biasanya. Oh ya udah terus kita udah nentuin <tis> ya Misalnya makan apa. Katanya mau, mau makan ayam sih. <tis> kan udah kemarin ayam. Ya udah deh makan nasi uduk aja. nggak ah gendut gitu. Biasa <tis> makan aja. apa? Apa aja. Iya. <tis> <tis> <Yeah. tis> Kembali Bebe lagi ya ke titik utama. <tis> ya, Dan sebentar Bebe juga kalo kita balik semua lagi <tis> benar-benar uh, berusaha Setara. untuk mencari <tis> <tis> nih decision yang paling baik untuk mereka semua. ayam. pada kan nggak mau juga. makan juga. Jarang kita ngeliat tim yang udah bener-bener dapetin checkpoint nyaman. Tapi mereka bener-bener stay di satu tempat gitu loh Flo. Tapi dari face itu suka nih. Mereka nggak terburu-buru pindah. Mereka tahu bahwa ini zona yang resikonya gede banget. Tentu mereka punya kayak ibaratnya gambling 50-50. Mereka nggak mau gambling. Mereka santai aja. Gue nggak mau buru-buru biarin semua orang tuh tumbang-tumbangan. Gue di pinggir zonanya dulu. Tunggu zona bentuk karamana baru kupikirin pikirin. Tapi tentu kalau zona sampai ke SMB. Ini tantangan bagi tim karena Zonanya ini udah pasti dihuni cukup banyak tim, sekaligus juga mereka kelok out oleh tim-tim yang sudah set up terlebih dahulu. Iya, ya, itu dia ya, tantangannya pastinya, dan semua decision, semua strategi itu <coughs> pasti ada plus dan minusnya. Tergantung lagi apakah oh, nanti circle-nya memang berpihak sama mereka atau enggak. Tapi kurpi tarik mundur, ya, dia mundur, mundur dengan gaya, dan sedikit mencari informasi lagi dan lagi di mana saja mereka bisa mendapatkan. Namun kali ini di bagian Ferry Pierre. Onyx nampaknya mengutus satu playernya, Sky Only, yang Loh, sudah mengambil di bagian siapa. dermaganya, dan ternyata dari Genesis, Dok, Master. Tuh. Sudah mulai mendapatkan informasi kalau misalnya memang ada penyusup di bagian very pier nih. Betul. Terakhir keluarin belum tahu dari <tuk> siapa star. tapi dari star pun. Starnya bilang start Dulunya start -Pier. soalnya Sedangkan bang. Dari tim face sudah mendekat juga mengambil satu compound Kecil, kan? dengan tim Gedit dan juga tim Araki. RR split di arah rumah jamur <tuk> dan juga karena pemohon. Om Holly, weh, beli om Holly. Puja okay, uh, banyak mana? Kita lihat guys, bawah sih kayaknya. bawa cokfix. Belum fix ya, ini last zone di, kita hampir Cuk, masih dua pulau Cuk, bener jembatan kan? Lo. Bisa Yela. jembatan juga nih. <laughs> ini masalah apa? Masih ngambil bagian pulau utama, ngambil juga di bagian SMB dan mayor grup air, tapi nggak mungkin dong tim Bagaimana di awal-awal buring diri mereka, kecuali mungkin. mereka punya first aid tiga gitu nggak mungkin banget karena ini masih circle kedua juga, jadi nggak make sense banget kalau misalnya mereka udah decide buat ya udahlah kita nyemplung aja dan sementara kita lihat begitu banyak tim yang berusaha untuk mengambil dari jembatan kanan yang sudah bermain di belakang sana tim si kerebras untuk mengamankan satu player di depan sana refrek pun terjadi saling menemukan satu sama lain tapi para jin eagle Esports nampaknya juga tidak mau kehilangan momentum dan timing langsung saja menembaki satu persatu Pilih dari tim Secret. Oh tapi sambil ada benggalan ternyata Onyx yang pengen untuk mendapatkan player dari tim GD ditabrak. Waduh. Sama lawan yang berbeda aksi kali ini. Dan dari tim Onyx dan juga dari GD kaget. Ada lawan lagi yang berbeda muncul. Tiga tim di area yang sama. Foki pilih belakang karena lobby dengan backup dari seorang sembai. Faris ya, kali keren. ini. GZ lagi ngebuka yeah, vision <coughs> karena depan. Dia punya cover di kendaraan tapi nggak banyak cover dia punya. Kacang susu pun tinggal kali bertahan di bagian gunduk-gundukan juga. Oh, Mika uh, terspotkan uh, <coughs> oleh Jeff. <coughs> ...predaun dilakukan, tapi Mika akhirnya memutuskan untuk langsung nyelem... ...dan menyelamatkan diri dia uh, di perairan, di kacang susu di tertinggal juga di belakang. Yeah, yeah, iya, mau tidak mau tapi kacang susu juga tertembak oleh seorang sembai... ...yang mengambil posisi di bagian dermaga. Menyisakan Mika seorang diri saja, The Last Man Standing yang masih aktif... Yeah. ...yang mau nggak mau hanya bisa menerang-menerang saja di bagian... ...pinggiran-pinggiran pinggiran pulau yeah. dari e ini... Yeah. ...dan ini benar-benar yeah. membuat yeah. sebuah kesulitan untuk eksis itu sendiri. Dan dari Ognix pun akan mendapatkan ekstra-ekstra lootingan pastinya... ...ini udah kayak tok-tok paket, yeah. datang kan... <laughs> Kurang, kurang-kurangin. <laughs> Makasih, Flo. Oke, okay, lanjut lagi, gak apa-apa. Masih ada peperangan juga yang bakal terlanjut Jadi kembali, oh my god. down dari seorang... What yang terjadi? Kau terjadi begitu ekstrim dari seorang Sunoas. Refrag pun berhasil dilakukan Ternyata itu hmm. bukan Refrag Melainkan third party Ya ada third party juga datang kali ini Tapi dari Sunoas Berhasil menumbangkan player <laughs> VPE VPE puter-puter Ketemu lawan lagi Puter-puter ketemu lawan lagi uh -huh. Dan sekarang malah Tiga tim perang Di satu area yang sama Infinity dengan pokoknya dapatin, coba untuk ya, Mensecure ya. poin ke arah Seorang Sunoas dia sedapati poin pertama mereka Kali ini 55 player tersisa Dari 16 tim yang berbeda Layar sebelah kayaknya Jadi dulu nih TS Dua <laughs> player tersisa Cukup banyak Tim yang dikikis Di awal-awal di jumlah player mereka. ini Satu ketiga rasa, satu kelima, flow karena ke dimakan sama lautan juga bagian play zone-nya, jadi membuatmu area batas begitu sempit dan wow. What happened? Para aja menembak dari kejauhan berasal untuk menemukan satu player yang menjadi jangkar terakhir di belakang sana dari seorang vampire. Tapi, okay, meskipun okay. mau tidak mau bakal langsung diamankan begitu saja dan sebentar Logan lagi berusaha untuk hmm. mendapatkan sorondek. Kau ditempakin begitu terus-menerus, tapi masih bisa menghindar, masih mendapatkan. Timing untuk bersembunyi tapi Stone di belakang sana dengan ban boncosnya yang berusaha untuk memaksakan mobilnya untuk bergerak terus-menerus juga. Dan membuat Deadcon kali ini agak sedikit tertahan di bagian open field. Yes, VPI yang paling dirugikan di fight kali ini dari Stone juga langsung dipulangkan ke area lobby. Tui dapetin langsung 4 eliminasi dan lihat circle-nya kali ini. Pindahnya itu galak banget dan... Kaya kita bakal lihat cukup banyak player, tim yang akan tertumbangkan dengan zona yang pindah begitu jauh. Yeah. Sekarang kita lihat dengan migrasi massal dari semua tim menuju ke arah next zone. Tentu kita bakal melihat cukup banyak tim, player, kehilangan kesempatan oh. mereka bermain di game kali oh, ini. Oh, zonanya benar, bawah, cowo. ini sebuah Agir. shifting Agir. Bawah, zone ekstrim banget. Membuat tim yang berada di Agir. bagian ah, main island akan mendapatkan sebuah challenge yang benar-benar besar banget. Mereka harus decide menyebrang sekarang atau Wah, nyebrang parah, lagi Nanti misalkan di bawah ada berapa tim saya? menyebrang sekarang juga Wah, udah banyak sekali banyak gatekeeper nah di bagian pulau selatan so we'll see banyak lah tim mana yang akan bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner namun Wop. kali ini fight pun terjadi kembali di bagian dari pulau South Novka. ada Eagle Damshin yang berusaha untuk melakukan boosting atau terlebih dahulu sambil Wah, menunggu tembak tembakan terjauh. dari belakang masuk ke arah tubuh Damshin berusaha untuk take cover tapi melah mendapatkan sebuah angle begitu enak dari bagian kanan membuat Eagle kali ini terspot satu persatu player yang pada di belakang sana mulai terspot Kembali ditembakin pasti bisa menghindar dengan baginya. Iya, oh. yes, para bakal terus melaju ke arah depan, tapi ada juga free even kalau yang menunggu yeah, di sisi betul. sana. Wow, ah. ah. yeah, down dari seluruh skuad tim infinity, menumbangkan seorang chopper dan sekarang infinity langsung mengantongi 4 poin di awal permainan. 46 player yang bertahan, tapi dari 16 tim berbeda. Lihat dari axis, dari two e, dari pipi, dari msc, semua tinggal menyisakan satu member terakhir yang bertahan. Wah, wow, at least mereka menyisakan satu asuransi ya untuk bisa bertahan di bagian placementnya Bahkan semua tim akan melakukan lomba renang kali ini kalau kita lihat sudah ada banyak sekali ikan-ikan di belakang sana, tapi begitu Red Alliance will join yeah, the fight no, yeah. juga dari Infinity yang sudah tertangkap satu player, Mela di belakang sana. Masih ada usaha Nuzi untuk bisa menyelamatkan temannya tapi apakah Bigetron mendapatkan timing dan momentum untuk memberantas Infinity? BTR langsung mengambil high ground dengan mengirim tiga player naik atas dan ini look sih, menjaga sisi bawahnya. Memastikan tidak ada player Infinity yang melakukan flank. Tapi dari 5 sudah mau sudah... selesai. Ini membuat keadaan kembali imbang aduh, aduh, tapi Luxilian bersabar dan bersabar Knee. di pinggiran dari bukitnya. Memanfaatkan wow. tim Smithing enggak bisa melakukan flank dan sekarang dari 3T punya high ground advantage. Yes. Tapi Infinity terus melemar. Itu titik yang terenak untuk nembak. Ya, red buatan audience. terjadi di oh, bagian pinggiran Pulau Soft. Nope, satu kerana dari Melacon. Karena high pun harus tersungkur tapi Nuzi low health yang sudah berhasil dia melakukan healing langsung maju begitu saja dengan baginya berusaha untuk mencari angle shoot dari bagian tempat duduk penumpangnya dan Nuzi kali ini dengan FPP mode benar-benar geraga banget berusaha untuk mencari kembali tapi Ryzen sedang berjaga di belakang sana happy birthday to you tapi belum berhasil Nuzi masih bisa menghindar dengan FPP mode so terbakar ke arah depan berusaha dari Alliance. Oh, oh, no. ini adalah sebuah berita yang cukup membahayakan tuh begitu red Iya, tinggal tiga player oh, lagi tapi dari yuhan wae bom, ya. bom ya, cok anjing dari di, di, di, di, di oh, oh, wah eh anjing busi busi busi busi busi busi busi busi busi Harusnya dia masih bisa selamat sih. Iya, oh, wow. Reverend, gua gak bakal nembak. Faradzine gak bakal wabir nembak. Wabir gua nembak, aduh, gua ketawa sama di atasan sekarang. Aduh, aduh, ya balik batu Tapi uh, kan uh, ga sebetulnya lama lagi. Uh, nice Ray bagi tim Bigiatron tadi. tadi. Bertemu dengan tim Infinity, membuat mereka cukup sulit untuk lain di game kali N -N ini. N -N Wah, gila itu gokil banget Infinity sih. Bener-bener rapi banget ya. Perang ya, lagi, Wow, ini dia dua tim Indonesia yang harus bertemu. Zonanya open-up banget, dan juga Genesis Dogma satu player berhasil diamankan tapi harusnya masih ada waktu ya untuk Genesis Dogma membangkitkan temannya namun revol! Jelas menanding kali ini benar-benar barbar. E. Ma <laughs> masih bisa. Sudah wow, di bagian titik tengah uh, benar-benar digas abis-abisan nih bensinnya masih banyak atau enggak masih bisa selamat juga bakal bertemu sama tim lain apa enggak gue nggak tahu Aduh, tuh. Aduh, ya, lagi lihat anjing. kembali. Wah, wah, wah, mantul, waw, belom kesana, belom, lom, lom. Lom. Lom. mantulnya kesana loh. Karena bermain di tengah-tengah Indo Fight jawa lawang. Jadi benar-benar menegangkan sekali ya dan kedua tim ini berusaha untuk mengamankan bagian bibir zonanya. Jadi kita akan fokus juga dengan Logan yang mau nggak mau akan close combat juga dengan. Wah, apa lagi? Nas-nas-nas. Dari Infinity benar-benar gila banget sembilan elimination udah dikantongin. Iya, dan sekarang kita lihat tim dengan player-player solo one by one mulai dipulangkan ke arah lobby. Tapi lain sisi, Evos adalah tim oh, yang pusing uh, paling enak tengah-tengah zona banget dan tinggal menjaga area eh, mereka. Bomnya, Cok. last player dari tim. Wow. bertemu dengan Infinity dengan satu player mereka tertumbangkan Mela. Lalu yang para pemain kedua dilompar juga ke arah sana Nuzi meledak. Oh. Tapi dari oh, satu player BN mundur, juga. BN Wah, BN juga. Maaf, pusing nggak lalu. Wah, kalau MSC yang selamat. Tapi seberapa lama mereka? Jika <tuk> bakal <tuk> teman gua, Wildcat pun tertumbangkan, langsung diincar juga oleh seorang Gatuni Dan lihat Infinity baru mulai masuk zona akhir, sudah mengantongi total sembilan eliminasi Wah gila banget, ini Jasper tiba-tiba bawa -tiba abang-abangan, <tuk> tiba-tiba <tuk> <tuk> langsung kebakar juga mobil dari Jasper meledak <tuk> BN benar-benar menjadi third party yang sukses antara Infinity dan juga Jasper Well well well, Infinity yang terlalu agresif namanya kali ini harus kehilangan dua playernya. Mau nggak mau Logan harus berpindah, harus melakukan repositioning tapi dilihat Anjir. dari kamera di kanan bawah Genet banyak Zoplan buat yang Berusaha mati-matian untuk mengamankan bagian pesisir pantainya nih Flo. Iya, tapi bakal fight juga di mana dari tim Face Bencang. bertemu dengan oh seorang Valdor. Sedek nah, jauh yes, sedek jauh dari high ground melontarkan ke arah oh, seorang Face kali ini masih dalam posisi yang cukup enak. Tiga player juga masih masih berempat, Cok. Uh, seru nih Tapi dari Face, dari Indonesia guys, Angle shoot ke arah mereka NRQ harus menahan Gempuran ledakan bom Yang luar mereka aduh. Dari bagian high ground Ya at least mereka masih punya Beberapa smoke Dan beberapa vehicle Yang mungkin bisa dimanfaatkan Sampai ke circle berikutnya Tapi kita lihat Shifting zone-nya Akan ke arah mana nih Bouncing-nya bakal aduh, ke arah ibu, mana kenapa? Sementara juga dari Genesis Dogma Yang benar-benar berusaha Untuk menjadi Baywatch juga ya Ada access di belakang sana Dan juga Baywatch. The Savior Ikan-ikan yang akan menjadi korban Mungkin untuk Genesis Dogma itu untuk sendiri gini. Tapi It's Genesis way. Dogma yeah, Harus yeah, benar-benar yeah, yeah, berhati-hati yeah. Karena posisi mereka itu Flat oh, ground okay. Oh, gak ada obstacle ya. yang benar-benar besar banget. Mereka nah, punya beberapa berapa banyak kan? nih pertanyaannya. Iya, dan inceran mereka sudah di tim Ivos. Karena mereka "Uh, ini mau, enak, ini mau, enak, ini mau enak, enak, gak mau. gila masuk area gue. Pak player, kemarin yeah, gue. Itu bakal dikunjungi abis oleh dari posisi tim Ivos. Dan sebenarnya day bot pun ditumbangkan. Tapi Ivos sedikit terlalu terbuka dari angle dan ar-RQ. pun lagi nunggu momen. Andai per Ivos dimajuin ataupun di knock. Bakal terparti langsung. Waduh. Ya, benar. Langsung. Karena ini tiga tim Indonesia berada di satu pintu yang sama. Dan ternyata Genesis Doma player terakhir ke spot dan ada dobana namun ada arkyuriu benar-benar tidak mau menurunkan temponya sudah mulai langsung tabrak aja ke bagian rumah milik Evo KF menyadari keberadaan penyerang di kawasan langsung diterobos gila wow wow ternyata tampaknya yang connect ke arkyuriu beda-beda beda itu gg, kok, gg face dia tahu baru ada fight berlangsung tapi katanya maju, gue belum pernah kenok nih eh ya, bobo, kalau mau fight ayo gue masih dalam bukan. posisi primus ah, dan dari face lihat lemparan smoke langsung dilontarkan ke berbagai angle yang berbeda coba lebih vision dari timivos, saya pada mau lebih lempar dan bukan yeah. nice. yes. wow. wow. yang membatasi pergerakan dari timivos tapi nice yang tertumpahkan terlebih dahulu oleh timivos menyisakan dua player dari tim face yang oh. kini bertahan wah ini gokil banget sih setup defensif dari Evos benar-benar gokil banget Gila. tadi RRQ berhasil dimusnahkan begitu saja sekarang face clan juga nggak bisa terlalu agresif karena sekarang orang-orang buru juga biru dan juga tonikas dikit dikit mundur mereka Mama harus berkumpul di satu rumah yang sama. Menyisakan dua player terakhirnya, tapi Ivos terus menerus memberikan tekanan juga kepada player-player dari Veselin, membuat mereka enggak bisa seagresif sebelumnya. Tapi sebuah granat nampaknya dilemparkan, namun masih belum cukup untuk bisa connect. Tapi dari Vini ditumbang di posisi kelima membawa sembilan eliminasi. Knock, nice! Cukup aman untuk perhitungan. Dua-duanya mati. GG, cok bakar, cok. Ivos, Ivos, Woi. Ngelempar empat renggok sisa dong. Aku diisi aksi sinyal satu PN tinggal tiga. Yes, ini nampaknya akan menjadi eh, sebuah fokus. Ikan, beri tauhan ya. So, teman-teman, let's go gaungkan hashtag Indo Brightnya karena ada tim 3 -3 Indonesia yang sedang berperang di top tiga. Jadi, lemak betul normal. Jadi, yang sudah mendapatkan sebuah lagi rumah, bahkan dari silence pun akan memberikan pressure juga ke pink. Nah, zona, rumah zona, zona, zona rumah membuat eksis pun dipulangkan. Dua tim tersisa top tuh untuk ibu. Teribu. Oh, tapi KF tertumbangkan kali ya, ya. ini membuka sedikit celah dalam rumah, zona, zona, zona, Dari pertahanan di Bifos dari di BN rumah. Tapi BN gak punya kendaraan yang memadai Kalau mereka naik rambut-rambut satu kendaraan bakal hmm. kan. So mereka bakal bertahan dan berharap zona ke arah mereka Karena sekarang gila, kondisi kalah jumlah angkul Zona rumah dong zona, dong. rumah dong, zona zona dong, rumah dong, zona, zona dong. rumah dong Zona rumah dong Nah, itu dia. Ini dia. The moment of truth-nya ya Kira-kira bakal kemana nih, play zone-nya? Apakah ke rumah? Itu dia! Yes! Ke rumah! Wow. Oh, Jumlah di pos In Pak, ini nih, Pak. Nanti, kalau kita bikin pribadi, punya tujuh puluh chance untuk winner winner chicken dinner selama nggak dikenok dari jarak jauh. Iya, jangan sampai ada yang, ada yang aja ya yang ya. Harus bisa ngejarin dulu aja, ya kan? Tempo dari nge-picknya itu sendiri, dan mereka harus nungguin aja sampai bete, bete, dia. Betul, anjing ke sono lagi, ke guys Gimana kan nih guys pemandangan. Nah, ada di kiri, ada di di a satu, ya, satu. Semua aja. Ya. Gak punya chance untuk apa -apa. dalam Ayo, ini. Iya, ee, nah, kamu Berbagi ah. tidak hmm, ada hmm, hmm, Dari sisi manapun. ngapain ya, bos empat, empat sudut empat sisi oh, udah Mas, ya. tidak tidak apa, apa ini tidak tidak kawan, tidak tidak kawan. Tidak tidak ada smoke ya kan mereka kalau kalau nggak bisa maju mending bro udahlah Nah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, dari BN Indonesia cowok, yang biasa, nice. Kita, apa yang itu smart play ya. Udah tahu, Masa. mau ke depan, open gak punya smoke gak punya kendaraan.